Iya, uh, yeah, oh itu lagi-lagi banget ya. Satu barang sembilan <laughs> kali <kadar, laughs> ya. janganlah gue. Program hapus wanita. Hai, so, selamat warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Andy, di channel Andy Tekka. Cuy, bagaimana kabar ke orang semua? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya Dan seperti biasa jangan lupa cuci tangan dan selalu jaga SOP cuy Oke sebelum kita lanjut untuk ke videonya uh, Saya kemarin lihat di sosial media Perdana Menteri di Malaysia mengundurkan diri ya Tapi saya nggak tahu pasti cuy Saya nggak bisa apa namanya percaya apa namanya begitu saja gitu ya Saya lihat di berita, saya takutnya mereka mengada-ngada gitu ya Makanya saya ingin tahu dari korang semua apakah benar ini terjadi apa enggak gitu ya. Mengundurkan diri apa tidak gitu ya. Itu mengundurkan diri secara terpaksa atau keinginannya sendiri gitu ya. Sayang sekali sih cuy ya, sayang sekali gitu ya. Padahal uh, ama itu orangnya baik kalau saya lihat-lihat cuy ya. Tapi kita nggak tahu ya kepemimpinan dia, banyak yang tak suka atau yang suka kita nggak tahu cuy ya. Oke kita kembali ke topiknya. Kali ini kita akan mereaksi lagi sebuah requestan yang tiba-tiba... Hujan banget di eh, DM saya cik Di hari kemerdekaan Indonesia Tiba-tiba banyak banget yang nge-DM saya Tentang Uh, video ini cuy dan saya dan saya cakap kepada teman kita kalau memang video itu kelakar atau ada apa namanya ini ada pengajaran saya mau react tapi kalau nggak uh, kelakar pula nggak ada pengajaran pula mohon maaf saya nggak bakal react gitu ya karena di channel Nitaika kan uh, penontonnya itu peminatnya itu banyak di komedi gitu ya komedi dengan film-film Piramli gitu ya. kalau di film Piramli bukan yang sekedar kelakar saja tapi ada pengajaran gitu. Ya. Ya, jadi ada yang kita, ada pengajarnya yang bisa kita ambil gitu ya Dan di sini saya dikasih sebuah link Dan uh, judul videonya sendiri itu adalah Dari channel Senyum Ustaz ya Orang lagi dapat masak megi, kat situlah Dio berdiri Orang lagi dapat masak megi, kat situlah Dio berdiri Ustaz Syamsul, debat lawak Oh kayak ini kali cuy ya Uh, mungkin mungkin dia berceramah gitu tapi kelakar gitu ya kayak kalau di Indonesia itu yang saya favoritkan banget itu kalau ceramahnya yang kelakar itu Ustadz Somad gitu ya Pasti banyak warga Malaysia juga yang tahu dengan Ustadz Somad ya Ini bisa dikategorikan lawakan stand up gitu ya Stand up komedi Tapi dengan e, cara yang berbeda Lebih ke agama gitu ya Lebih ke apa namanya Lebih ke ceramah gitu ya Oke tanpa berlama-lama lagi cuy Saya penasaran banget ini Ustadz Syamsul ya Namanya ini Ustadz Syamsul Debat Lawa Oke Tanpa berlama-lama lagi Jom kita tengok videonya Okey, videonya dah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi Cuuu 3 2 1 BOOM Faham? Macam orang lelaki Orang lelaki kan? Dia tak boleh Dari segi kita kena faham, memahami satu dengan lain Orang lelaki mana boleh buat dua tiga kerja pada satu masa Sebab multitasking, orang lelaki memang out Termasuk yang bercakap ni Dia kalau buat satu benda, dia akan leka dengan satu benda pasal nak? Bang, buang sampah tu bang Buang sampah, duduk dia balik Sapu lah bang Sapu duduk dia boleh Abang ni kalau lalang, -lalang kemat Kau ni banyak cerita lah Dia mengalak tak kan Orang perempuan tu kalau kata buang sampah Maknanya buang dan dia -kan, disusun kemas kali kan Mana nak buang ni termasuk Tadi kata buang ni kutik pula apa Nampak dia tak boleh Dia tak boleh tau Dia tak boleh Kena faham okay. tu, tu beza tau lelaki dengan perempuan perbedaannya, perbedaannya Tu sebab orang lelaki, contoh kalau dia tengah menaip Tengok itu cukup lah, orang lelaki kalau tengah menaip Orang ajak berbual, memang tak boleh Fail Tengah menaip, termasuk saya Tengah menaip, Maksud, uh, tengah menaip. Ui, Aku dah benar nak cakap ni, sekejap lagi lah hmm. Penting ni Aduh, hai. Ha cakap, apa dia Berhenti. <laughs> Berhenti Orang perempuan lain, saya tengok PA Saya kat pejabat tu Ya <laughs> Dia boleh sambil menaik... Telefon bunyi... Kawan gosip kat belakang... <laughs> dia boleh... Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Halo mana ada... Pandai lah kau... Tiga dalam satu dia boleh buat tau... <sukur> memang dia tak tertinggal satu pun... Tak tinggal Dia boleh menaik... Dia boleh jawab kau... Dia boleh sambung pula... Join... Cerita belakang... Iya iya iya... Ya, benar banget ya... Uy... Handal memang lah... <laughs> Perempuan itu handal banget... Dari segi seperti itu cik ya... Dia bisa melakukan... Uh, apa namanya Banyak pekerjaan dalam Apa ya Intinya seperti itu je ya Dia kayak Bisa mengerjakan satu kali gus gitu ya Andal. Betul tak Saya tengok mak saya uh, Saya mak tengok ya. mak saya Dia boleh tu sambil-sambil <laughs> dia goreng Sambil-sambil dia minum air contoh kan Halasan dia Halasan Mak saya digoreng ikan bukan, <laughs> Dia boleh goreng ikan huh? Dia tinggalkan ikan Pergi dekat meja makan, dia lap. Dia pergi kat sofa, otak di jalan tau, dia macam... So, Lafay, sam, sam, sam. Yang ni dia menyala tu ni, nyala, belum ni, belum ni, belum ni, belum. Seed, dia pergi pula dekat sofa, dia tepuk bantal, terbalikkan. Lepas tu yang ni dia pergi kat kuali. Dia terbalikkan ikan tadi, tak hangus pun. Orang lelaki dah pek, dia masak, maybe kan situlah dia pergi. Dia nengok air tu, dia boleh masuk lu main diri <SILENCIO> ni. Bila orang orang <mengeloga>, ni. <SILENCIO> lah, api tak buka. Dia <SILENCIO> logak kan. Contoh lah kan. Jadi dia, dia sanggup dia menghabiskan usia dia. Benar banget ya. Kalau dari ini ya, kalau kita berbicara dapur gitu ya. Laki-laki seperti itu. Ya mungkin karena takut gitu ya. Takut airnya habis kah, minyak mengembang kah? Dekat-dekat okay, okay. tampil itu, macam tu lah dia. Ya. Hmm. Yang tu beza lelaki perempuan tu sebab orang lelaki dia ni bukan orang kata apa dia banyak berfikiran jauh otak kanan. Dia otak kanan ni banyak berfikiran jauh. Benar sekali. Dia tak boleh benda-benda yang sikit-sikit yang kecil-kecil yang teknikal ni tak ada warnalah. Orang perempuanlah banyak pakai otak kiri. Jadi tu sebab dia bukan cerewet kau kena betulkan. Istilah dia perempuan bukan cerewet tapi teliti. Oh, ok Dia <laughs> yes, yes Kau orang kalau buat puji kau orang Yes Salah kan ha? Orang lelaki Itu sebab bos lelaki dia macam ni Siapkan kerja minggu depan sebelum air abu Capa mana dapat buat lah, Yang penting siap air abu Matul lelaki orang lain siapkan kami grupkan sebelum hari Rabu sebelum pukul tiga atas meja saya tanah tebal sangat dalam tebal ni kemudian awak letakkan cover tu color pink dengan plastik binding atau combining kemudian saya pakai lah dengan pakai font Times New Roman font 12. Oh normal dia bukan cerewet hem tapi teliti. Terus bagi orang perempuan. Dia kalau nampak Langsi tu terjongket sikit dia. Eh. Hmm. Hilang mood dia nak masak gitu. hari <laughs> Aduh ya Allah, ya Allah. Orang lelaki lain dia berfikiran jauh. <laughs> Jadi benda kecil-kecil dia -kecil, baca sangatlah. Langsi tu dah jatuh sampai kaki, dia sebenarnya relax je dah kebang. Mana? Tio. Betul. Sampai ke kaki, kaki. Bini bini punya marah. Kamu tak nampak ke kan langsi tu? Kejar lagi dia naik basikal. Oh my ang tu. Mana tak mustahak, pun. Itu sebab kalau pergi pasaraya. Kenapa tak pergi pasaraya? Pasaraya ni tempat yang orang lelaki yang lah. Orang lelaki walaupun berapa puluh tahun dah dia mengulang pasaraya yang sama dengan bini dia. Dia still tak tahu ke mana nak cari ini, ke mana nak cari ini. Sebab dia tak pernah simpan benda tu sebagai benda penting kat dia. Itu yang bercakap ni. Orang Perlian tidak so, sesuai ke Pasar Raya <laughs> Sebab masa tu baru dia nak tengok betul-betul uh, kan Betul-betul so, betul, right? nah, so dulu bayar ke luar Tidak lah bayar ke luar Orang perempuan lain Orang perempuan Sebab pergi Pasar Raya Walaupun Pasar Raya tu baru dibuka hari tu huh? Dia seolah-olah dilahirkan di sana kau. <laughs> <laughs> dia tahu dah ke mana nak carinya Ke mana nak cari ni Dia tahu tau tu dia dan dapat tu, orang lelaki kalau beli barang Dia akan cari satu kedai yang ada sembilan-sembilan barang yang dia nak beli Okey, betul Satu kedai sembilan barang Senang capek balik Ya, satu kali saja Orang perempuan satu barang sembilan kedai Janganlah buat problem yang bersepanita Dia boleh barang, lah ilahkan sebulan sebulan Barang boleh-boleh sebulan tak Kena serbih, serbih Serbih harga penggit, tinggi inggit Eh, tinggi inggit, jam eh, jam eh, jam eh Kedai kedua penggit, tinggi serai, eh, mahanya Ya Allah, ni empat inggit, dah lama buat kerja ni Ya Allah, dah lah, Ya Allah pun mahal sangat Ya Allah, sudah ni terlupa, mana yang murah tadi. Ulanglah Pulanglah balik semula Tu yang orang laki tak tahan tu Tu sebab dekat pasaraya, pasaraya besar, kebanyakan yang eh. pengurusan Dah faham isu ni Maka diwujudkan kursi-kursi ajaib Di hadapan kedai-kedai tu Jarang kita tengok orang oh, perempuan duduk situ lelaki beli barang eh, betul. Yang ramai lelaki, beli, apa perempuan beli barang is, Yang isteri beli barang, suami duduk kat kursi tu sambil memegang Stroller baby sambil merenung nasi Bilalah nak sudah mak kami ya Allah Bilalah nak sudahlah Nampak tu? Benar banget dia eh? Dia faham, macam orang lelaki Orang lelaki kan, dia tak boleh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 Uci, ini kayaknya diulang boleh ya. dia tak boleh. Dia tak boleh. Itu sebab orang lelaki Contoh kalau dia tengah menaip Tengok itu cukup Kalau saya masih Masa tertawa cik Berhenti lucu banget eh. Perasaan saya eh. sudah dengar ini baru-baru Tengah menaib Masuk saya Tengah menaib Weh aku ada benda nak cakap ni Kejap lagi lah yeah. Penting ni Aduh <laughs> Tak cakap Apa dia? Berhenti yeah. Yeah. <laughs> Itu lagi-lagi Saya ya. tengok PE saya kat pejabat Dia boleh sambil menaip Pada pun bunyi Kawan gosip kat belakang dia boleh luk tak, tak tak tak tak Halo mana ada Pandai lah tau Tiga dalam satu Dia boleh buat tau Memang dia tak tertinggal Satu pun Tak tertinggal Dia boleh mana ya? Dia boleh jawab Kau boleh sambung pula Join Cita belakang tu Ui handal Memang handal Betul tak Saya tengok mak saya Saya tengok mak saya Dia boleh tu sambil sambil, sambil sambil dia minum air Contoh kan <laughs> Ini dia haus ceritanya ya Tak mak sedi goreng ikan. Macam mana perempuan? Dia boleh goreng ikan. Ditinggalkan ikan tu. Pergi dekat meja makan dia lam. Dia pergi kat sofa. Otak ni jalan tau. Dia macam soalan falsam, sam, sam. sam. Ya ni dia menyala ni. Belum belum, Belum ni. Belum. Dia, belum, dia, belum. Sih, dia, dia pergi pula dekat sofa. Dia tepuk bantal. Terbalikkan. Lepas tu yang ni dia pergi kat kuali. Dia terbalikkan ikan tadi. Tak hangus pun. Ini karena kebiasaan orang ya, laki, kalau menurut daki, saya kebiasaan. orang situlah dia beli. <laughs> ini nengok air itu, dah boleh masuk lho Maggie. Ini lo nak menolak, ni. Lah, ini tak buka. Nah, contoh kan. Contohlah kan. Jadi dia, dia sanggup dah menghabiskan usia dia. Reket-reket tampil itu, macam itulah dia. Yang itu beza lelaki dengan perempuan, itu sebab... Orang lelaki, dia ni bukan orang kata apa, dia banyak berfikiran jauh, otak kanan. Dia otak kanan okay, dia banyak berfikiran jauh. Dia, ini dia otak tak boleh benda-benda yang sikit-sikit, yang kecil-kecil, yang teknikal ni tak ada warna lah. Orang perempuan banyak pakai otak kiri. Jadi itu sebab dia bukan cerewet tau, kena betulkan. Istilah detail, dia perempuan ya? bukan cerewet nah, tapi Ini pengajaran sih ya. Cik kata yes. Yes. <laughs> yes, Orang kalau buat puji korang, yes. <laughs> yes. Itu salah kan orang lelaki tu sebab bos lelaki dia macam ni. Siapkan kerja ni minggu depan sebelum hari Rabu. Macam mana nak buat? Buatlah yang penting siap hari Rabu. Okay lelaki. Simple, simple orang perempuanlah siapkan sebelumnya Rabu sebelum kutiga atas meja saya tanah tebal sangat dalam kembali kemudian awak letakkan cover tu color print dengan plastik binding atau comb binding kemudian time time saya lah dengan pakai font times new roman 12 mana dia bukan cerewet tapi teliti teliti memang ya sebab orang perempuan dia kalau nampak langsi tu terjongket sikit dia hilang mood nak masak hari Waduh ya Allah ya Allah orang lelaki lain dia berfikiran jauh jadi benda kecil-kecil dia baca sabar Langsir stay itu dah jatuh sampai kaki Dia boleh relax je sabar mana yang saya tunggu-tunggu yang kertas ini sampai kaki kaki bini bini punya marah Akan tak nampak ke langsay tu kejar lagi dia naik atas gigi bayang oh tu Mana tak bersahak pun dia sebab kalau pergi pasaraya Pasal nak pergi pasaraya? Pasaraya hmm. ni yeah, tempat yeah, yang orang lelaki yang legit lah Orang lelaki walaupun berapa puluh tahun dah Dia mengulang pasaraya yang sama dengan bini dia Dia still tak tahu Ked mana nak cari ini, Ked mana nak cari ini Sebab dia tak pernah simpan Benda tu sebagai bono ponting kek dia Itu yang bercakap ni <laughs> Ya, yeah, betul-betul Kadang betul. poin yun kan? Dia ke pasaraya tu Sebab masa tu baru dia nak tengok betul-betul kan yeah, yeah, yeah. So dulu bayar ke luar, ni tak nak bayar ke luar Orang perempuan lain, orang perempuan Beri pasaraya Walaupun pasaraya tu baru dibuka hari tu yeah. Dia seolah-olah dilahirkan di sana tau. Dia tahu dah kat mana nak carinya, kat mana nak cari dia tahu tahu tu dia. Dan waktu uh, itu orang lelaki kalau beli barang, dia akan cari satu kedai yang ada sembilan sembilan barang yang dia nak beli satu kedai sembilan barang senang copet beli iya yeah, itu lagi-lagi banget ya lagi satu barang sembilan kedai <Suh> janganlah buat program dengan pusat niaga dia boleh beli barang la ilah rasul bulan sebelum dia mau barang boleh dari sebulan ini <Silihan> kena subit Subit harga penggit Tinggi-inggit Eh, tinggi-inggit tinggi eh, tinggi jam eh Jam eh, jam eh Kedai, -kedai, -kedai kedua penggit tinggi eh, mahanya Ya Allah Ni empat inggit Dah lama buat kerja ni ya Allah Ya Allah, Apa, so, sangat. So, ya Allah. Sudahnya terlupa Mana yang murah tadi Ulanglah balik semula Tu yang orang lelaki Tak tahan tu Tu sebab dekat pasaran Pasaran besar Kebanyakannya Pengurusan dah faham Misyon Maka diwujudkan Kursi-kursi ajaibnya Di hadapan Kedai-kedai tu Jarang kita tengok orang perempuan duduk situ lelaki beli barang yeah, yeah. Yang ramai lelaki, beli, apa perempuan beli barang is, Yang isteri beli barang, suami duduk kat kursi itu sambil memegang Stroller baby sambil merenung nasib <tuk> Bilalah nak sudah mak kau ni ya Allah Bilalah nak sudah. Okay okay, okay ini ni, dah selesai je <tuk> Okay cuy uh, Jumpa ini dua kali ya... Ini video ini sebenarnya diputar dua kali ya... Di pertengahan disambung lagi gitu ya... Tapi uh, menurut saya enggak... Apa ya... Enggak... Enggak jadi masalah gitu ya... Karena yang namanya lawak... Walaupun kita putar... Sampai 10 kali... 100 kali... Yang namanya lawak itu tetap aja ngakak gitu ya... Yang tetap aja lucu gitu ya... Menurut saya ya... Contoh tadi c, Saya sudah melihatnya pertama... Tapi karena saya masih ingin Apa namanya Ingin uh, secara detail mengetahuinya Kan saya Tetap aja ngakak malah lebih parah yang saya melihat, yang keduanya lanjut apa namanya, diputar balik gitu ya. Uh, ini warna, kayak warna baru banget sih ya, menurut saya. Sebenarnya, kalau lawakan seperti ini, maksudnya, sebenarnya kalau ustad uh, ceramah seperti ini itu kayak ustad Somad itu sudah biasa menurut saya sih, sudah sering saya tengok gaya, di Indonesia. Saya, saya selalu nonton pertama-tama ustad Somad itu, uh, apa namanya, Terkenal di Indonesia, sangat-sangat booming di Indonesia Saya selalu mengikuti semua ceramah dia cuy Dan selalu kelakar Dan selalu ada uh, pengajaran gitu ya Dan selalu saya nonton Nah kenapa saya mengatakan ini menarik? Karena ini uh, hal baru di channel NDTK cuy Saya baru pertama kali mereaksi ceramah yang kelakar seperti ini cuy ini pertama kali mereaksi ya Tapi kalau uh, tengok gitu ya banyak Udah banyak bu, Udah banyak sekali gitu ya Dan ini kali pertamanya Saya tengok Ustadz yang Kelakar cara ceramahnya Di Malaysia cuy Tapi saya nggak tahu cuy Sebab tuh ada Ustadz lain yang ceramahnya Kelakar juga macam ini Ustadz siapa tadi namanya cuy Saya lupa nih. Ustadz Syamsul ya Ustadz Syamsul. di sini debat lawak ya Lawak oh, Sumpah ini lawak banget ya Ini lawak banget Apa ya lawak Eh apa namanya Kayak kita itu uh, tertawanya bukan tertawa karena ini sih. Uh, lucunya konyol, tapi kita tertawa karena realita. Seorang laki-laki contoh saya. Saya kayak tertawa itu kayak bilang benar banget saya juga begitu. Benar banget saya juga begitu. Dan pasti perempuan yang tengok Cara main ini pasti juga berpikir sama. Iya, saya sebagai perempuan juga uh, seperti itu gitu ya. Kalau mengerjakan sesuatu itu tetap fokus. Di sini kita bisa diperlihatkan perbedaan antara perempuan dengan laki-laki di saat bekerja. Ya, beda gitu ya, beda cara apa? cara berfikirnya, fokusnya juga beda. Tapi nggak semuanya juga, cuy. Ya, nggak semuanya juga. Ada juga laki-laki yang benar-benar fokus, dan ada juga perempuan yang tidak terlalu fokus. Tapi kebanyakan, kebanyakan wanita seperti itu dan lelaki seperti itu, cuy. Itu itu yang di apa namanya Itu yang saya tangkap pengajaran dari uh, Video kali ini cuy uh, Lawaknya press banget dan realitanya dapat banget, sih. Realitanya dapat banget, masih ada nggak video lainnya, cuy? Kalau masih ada video-video lainnya atau ceramah yang lainnya yang kelakar, aku orang bisa komentar di bawah, cuy. Ya, saya ingin dengar lagi nih, kayaknya menarik ini, oke. Dan mungkin itu aja, cuy. kok sekali lagi saya cakap kepada orang, kalau masih ada, tolong kirimkan linknya. Kalau bukan di komentar di bawah atau Instagram saja cuy. Oke, okay, saatnya saya pamit undur diri. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Saya Endi. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next. Bye.